Keren banget ya. Hmm. Kipas kipas dulu. Oke. Okay. Wow. Unlihal. Jadi udah ada cetakannya guys. Assalamualaikum guys, jadi sekarang aku lagi mampir ini ya. Ini namanya apa ya, sponge cake, sponge cake atau kalau di Indonesia apa ya? Ini sama sama nggak sih kayak waffle ya, waffle Belgia. Pokoknya cari sema. Siang Chawan Samo. Ya Tandok. eh, Wah, cetakannya bagus banget, guys! Bentuknya love. Nah, ini pokoknya udah lumayan terkenal juga ya, tuh cara bikinnya itu mudah karena udah ada cetakannya. Pengen tahu adonannya ya, bentuknya unik. Ini kemarin aku udah sempat nyoba rasanya tuh empuk banget kenyal nggak nggak keras ya luarnya itu crispy tapi dalamnya tuh empuk banget guys. Nah, sekarang aku mau nyobain kita mau lihat cara bikinnya di sini. Oke, okay. wow, ya. Jadi udah ada cetakannya guys. Jadi ini hasilnya itu bagus banget. Hmm. Nah, katanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk hasil matang merata. Oh ternyata kalau hasilnya udah selesai ada bunyinya guys. Oh mesinnya hebat juga ya. <laughs> uh baunya harum. Baunya harum <manyi> banget. <manyi> <manyi> hmm <"San> Hensiange. Oke okay, guys sebelum kalian selesai nonton ini jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share di media sosial kalian ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ya. banget ya, kipas-kipas hmm. dulu unik ya. Cetakannya bentuknya love, berarti menebar rasa cinta kepada para pelanggannya. <San> mau muter lagi. She -she. Uh. Kelihatan aslinya. Ya, bentuknya lucu banget, guys. Tuh, harganya harganya segini ya. 30 NT dapat 5 biji. Kalau 55 NT dapat 10 biji. Ini termasuknya masih Murah meriah dan terjangkau Oke okay. Ayo bayar bayar